Kita hampir ke penghujung kuliah-kuliah kita. Jadi kita telah pun mempelajari hampir keseluruhan tamadun-tamadun Asia, iaitu tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun Cina dan tamadun India. Dan pada akhirnya kita akan cuba menumpukan kepada ke arah pembentukan tamadun Malaysia pula, di mana dalam tamadun Malaysia ini perbagai keperbagaian tamadun akan dibincangkan terutamanya dari aspek pembentukan kebudayaan kebangsaan yang menjadi teras kepada pembentukan jati diri negara Malaysia itu sendiri jadi kita boleh teruskan bermula dengan satu kenyataan yang dikeluarkan pada masa Malaysia mencapai kemerdekaan kali yang kelima puluh Uh, dinyatakan bahawa pembangunan kebudayaan kebangsaan bagi negara Yang uh, katanya pada itu uh, baru uh, 50 tahun merdeka Seperti Malaysia amatlah perlu kerana apa? Kerana pertama dasar pembinaan negara dan bangsa sebenarnya tidak pernah diberi perhatian penting semasa penjajahan Jadi setelah kita merdeka inilah isu terpenting ya, yang sangat penting untuk pemimpin negara menjadikan ia sebagai satu tonggak kepada uh, perpaduan dan keharmonian uh, masyarakat di Malaysia. Jadi pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan telah, di, uh, telah diletakkan ke atas uh, tiga aspek penting yang kita perlu ketahui iaitu pertamanya apakah matlamat dasar kebudayaan kebangsaan Malaysia Apakah dasarnya dan bagaimana strategi yang dijalankan untuk membentuk dasar kebudayaan kebangsaan ini? Jika kita lihat ya matlamat dasar kebudayaan kebangsaan ini adalah untuk mengukuhkan perpaduan negara. Inilah matlamat yang dikirakan sebagai matlamat yang sangat penting dan inilah juga yang menjadi misi dan visi pembentukan Malaysia. Ya untuk Menyatukan seluruh rakyat Malaysia yang datang dari Perbagai kaum, perbagai bangsa dan perbagai agama ini Menjadi satu waga negara yang dikenali sebagai waga negara Malaysia Yang kedua untuk mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan dan kerohanian Kita berusaha melalui dasar ini untuk mempertingkatkan lagi kehidupan Kemanusiaan dan kerohanian di kalangan rakyat Dan seterusnya pada akhirnya kita berharap melalui dasar kebudayaan kebangsaan ini kita dapat mewujudkan keperbadian nasional. Iaitu keperbadian kebangsaan. Kita tidak lagi menonjolkan menonjolkan identiti yang berbeza tetapi kita dapat mempamerkan satu identiti kebangsaan Malaysia yang boleh dikenali di peringkat antarabangsa. Ini tidak bermakna kita melunturkan ya melunturkan jati diri kita sebagai contohnya sebagai seorang berbangsa Cina ataupun berbangsa India ataupun berbangsa Melayu tetapi apa yang kita ingin tunjukkan ialah kita dapat memberi satu simbol yang satu inilah Malaysia itulah konsep satu Malaysia itu diperkenalkan ya untuk menunjukkan bahawa Malaysia sebenarnya walaupun mempunyai pelbagai etnik dan bangsa tetapi dia dapat bersatu di bawah satu keperbadian nasional Jadi dasar kebudayaan kebangsaan ini uh, Pertamanya, ia perlu berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini ya, Kenapa? Nanti kita akan lihat secara lebih lanjut Iaitu siapa, apakah budaya asal bagi rantau alam Melayu ini? Budayanya ialah budaya Budaya apa? Budaya Melayu Sebab masyarakat Melayu merupakan penduduk asal di wilayah ini dan kerajaan-kerajaan awal yang terbentuk di wilayah ini juga adalah merupakan kerajaan Melayu. Faktor ini ada juga yang memandang sebagai satu aspek yang yang negatif, dari perspektif yang negatif, mereka mempertikaikan kenapa kenapa budaya Melayu itu perlu menjadi teras kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan. Bagaimana dengan Budaya-budaya bangsa lain Mereka melihat ini satu bentuk penyinggiran Ataupun satu bentuk uh, Dikatakan uh, bersifat bias Tapi sebenarnya Dari aspek kebudayaan Kita tidak dapat tidak eh, Mesti merujuk kepada Apakah asal budaya tempat tersebut Saya ambil contoh eh. Saya ambil contoh uh, Contohnya uh, Singapura Satu contoh terbaik Singapura, Singapura penduduknya adalah Majoriti berbangsa Cina. Pemerintahnya juga berbangsa Cina. Pemimpinnya juga kebanyakannya berbangsa Cina. Tetapi apabila untuk menyatakan identiti Singapura, adakah mereka mempamerkan kebudayaan Cina? Tidak dapat, eh? tidak boleh. Sebab itu kalau kamu kamu naik uh, Singapore a Singapore Airlines, pernah naik Singapore Airlines? Apakah pakaian uh, pramugara dan pramugarinya? Pramugarinya walaupun berbangsa Cina tetap memakai kebaya. Sebab itu saya kata menariknya budaya ini ya. Apabila kita bercakap tentang budaya, kita bukan bercakap tentang agama ataupun kepercayaan ataupun adat resam, tetapi bila bercakap apabila kita ingin menonjolkan uh, satu identiti budaya, kita terpaksa kembali kepada budaya asal tempat tersebut sebab wilayah Singapura memang dalam wilayah alam Melayu walaupun siapa pun yang memerintah pada masa depan pun dia tetap akan mengekalkan budaya asal tempatan okay? dalam dasar ini dalam dasar pembentukan kebudayaan kebangsaan ini walaupun budaya Melayu itu menjadi teras budaya-budaya lain masih diterima menjadi unsur kebudayaan kebangsaan Iaitu kebudayaan China dan India Eh Nanti kita lihat apakah unsur-unsur yang diterima sebagai sebahagian daripada identiti kebudayaan kebangsaan ini Dan yang seterusnya, Islam sebagai unsur penting dalam kebudayaan kebangsaan Kenapa? Kerana Islam telah pun termaktub di dalam perlembagaan Malaysia sendiri sebagai agama rasmi negara Ya dan bukan itu saja, sebenarnya Islam itu sendiri adalah identiti. Salah satu identiti bangsa Melayu. Kembali kepada faktor yang pertama tadi. Ya, siapakah Melayu? Dalam perlembagaan dihuraikan Melayu ialah mereka yang cirinya ada tiga untuk menjadi Melayu. Mudah ya, dia bukan genetik. ya. Satu, mengamalkan mengamalkan adat istiadat Melayu berbahasa, boleh berbahasa Melayu dan beragama Islam ha, jadi kalau siapa sebab tu ada konsep siapa nak masuk Islam masuk Melayu ha, sebab Melayu dan Islam itu dia tidak seperti bangsa lain, eh? dalam bangsa Arab sendiri bukan semua orang Arab berbangsa Islam, tetapi bangsa satu-satunya bangsa yang boleh Dikatakan mempunyai identiti yang sama dengan agama ialah Melayu. Sebab siapa Melayu kita katakan itulah Islam. Tetapi kalau Arab, bangsa Arab kita tidak boleh kata semua Arab adalah Islam. Sebab ramai Arab beragama Kristian dan agama-agama lain. Itu istimewanya. Sebab tu dalam pembentukan dasar kebudayaan-kebangsaan ini, bila bercakap Melayu sebagai satu teras kebudayaan, maka Islam juga diambil kira sebagai satu daripada dasarnya. Ini adalah kata-kata tinggalan Allahyarham Tun Abdul Razak, bekas Perdana Menteri Malaysia. Beliau mengatakan, nenek moyang bangsa kita yang mendiami rantau Nusantara ini meninggalkan pusaka kebudayaan yang kaya, raya dan tinggi mutunya. Maka sudah sewajarnya kita menerima gagasan bahawa kebudayaan kebangsaan yang sedang dibentuk dan dicorakkan itu, hendaklah berlandaskan kebudayaan rakyat dan rantau ini. Dan seterusnya kita melihat apakah strategi dasar kebudayaan kebangsaan ini. Pertama, langkah pertama adalah usaha memulih dan memelihara serta membangunkan kebudayaan melalui penyelidikan dan perhubungan. Sebab itu kita wujudkan satu kementerian yang dikenali sebagai kementerian apa? Kebudayaan, kesenian dan warisan Satu kementerian, portfolio diwujudkan di parlimen Untuk menerajui bahagian pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan ini Yang kedua strateginya ialah meningkatkan dan mengukuhkan kepimpinan budaya Melalui usaha membimbing dan melatih peminat, pendukung dan penggerak kebudayaan Sebab itu dalam bidang kesenian kita juga mempunyai institusi-institusi di peringkat kerajaan yang mengendalikan bahagian perkembangan kebudayaan dan kesenian ini. Yang ketiga, caranya adalah untuk dengan cara mewujudkan komunikasi berkesan, memenuhi keperluan sosial budaya tempatan, melalui khidmat sosial budaya dan meningkatkan taraf kesenian. Sebab itu, kita lihat ya, perfilman Malaysia Cuba dimajukan melalui Finans dan sebagainya. Kita ada um, pusat kesenian negara dan macam-macam lagi NGO-NGO yang uh, berusaha uh, bersama-sama untuk meningkatkan uh, mutu kesenian dan kebudayaan kita. Sebelum ini, uh, sebelum ini saya ada janjikan bahawa bahagian uh, peranan tamadun eh uh, tamadun-tamadun lain seperti tamadun Islam, tamadun Melayu, tamadun Cina dan tamadun India ke arah pembentukan Malaysia ini saya tinggalkan di penghujung dan hari inilah harinya yang saya akan kumpulkan supaya kita dapat melihat bagaimana ya setiap uh, tamadun dapat berperanan dan berfungsi untuk membina sebuah ketamadunan yang dikenali sebagai tamadun Malaysia. Mulanya kita lihat uh, peranan tamadun Melayu dulu ya. Persoalan ya. Ini soal penting Kenapa tamadun Melayu dipilih sebagai asas kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan Ada empat sebab ha? Ada empat sebab kenapa ia dipilih Pertama, faktor sejarah Faktor sejarah kita tidak dapat nafikan Dari segi faktor sejarahnya Masyarakat asal dan masyarakat yang menduduki Yang memulakan tamadun di daerah ini adalah Masyarakat Melayu ataupun tamadun Melayu yang kedua, faktor geografi yang saya uh, contohkan tadi, even Singapura juga tidak dapat menafikan faktor ini. Faktor geografi yang mengatakan bahawa Malaysia ini adalah sebahagian daripada satu wilayah geografi yang dikenali sebagai alam Melayu. Yang ketiga, faktor politik. Faktor politik kita uh, memang uh, inilah sebenarnya yang menjadi teras kepada pembentukan Malaysia dan juga yang menjadi uh, uh, menjadi uh, satu uh, tonggak kekuasaan yang mula diakui di peringkat dunia di mana kerajaan-kerajaan Melayu telah pun terbentuk di wilayah ini kita ada beberapa kesultanan Melayu seperti Perla, Aceh, Samudera Pasai, Melaka Itu adalah kerajaan-kerajaan tamadun Melayu yang awal Dan dengan sebab itulah disebabkan ada kesinambungan dari aspek politik inilah ya, Pembentukan perlembagaan persekutuan memasukkan ya, kedudukan sultan Mempunyai satu bidang kuasa politik yang sangat penting Bukan sahaja menjadi ketua agama Islam, tetapi juga ketua kepada adat, istiadat, Melayu dan menjaga kebajikan bangsa Melayu. Kita lihat dalam perkara 160. Yang keempat, faktor budaya. Faktor budaya ini melentasi faktor sejarah, geografi, politik. Sebab dari segi faktor budayanya, bahasa yang dipertuturkan di wilayah ini adalah bahasa Melayu yang telah dibuktikan pernah menjadi lingua franca kepada perdagangan ataupun kesunatan Melayu Melaka dan uh, waktu budaya ini juga termaktub di dalam perlembagaan di bawah perkara 152 yang menyatakan bahawa bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia dan juga perkara 1 perkara 3 (1) yang menyebutkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan juga perkara-perkara lain yang menyentuh tentang adat, pakaian, seni dan sebagainya. Inilah jawapan kalau ada soalan, kenapa tamadun Melayu menjadi asas kepada pembentukan kebudayaan kebangsaan. Boleh salin ya? Eh? Jelas? Okay. Okay, saya ingin bawa kamu balik kepada perbincangan pada awalnya, apakah itu budaya? Ya? Apakah kaitan budaya dengan tamadun? Pada pada kuliah yang pertama saya telah jelaskan ya sebenarnya kebanyakan kita kadang-kadang um, tersalah faham ya, menyamakan budaya dengan tamadun sebabnya inilah ya sebab pekaitannya sangat rapat. Ya, kalau kita katakan apakah itu budaya? Budaya ialah kemajuan fikiran, akal budi, cara berfikir, berkelakuan dan tindakan dan bezanya dengan tamadun ialah kita tambahkan hanya bertaraf tinggi. Kalau tamadun tuh budayanya dah mencapai satu taraf yang halus dan tinggi. Kalau budaya, ia hanya merangkumi aspek-aspek ini. Itulah perbezaan yang sangat sangat, sangat kecil yang sukar kita bezakan. Dan bila kita bincang tentang pembentukan kebudayaan kebangsaan, sebenarnya kita membincangkan pembentukan ketamadunan kebangsaan juga. Okay. Dan apakah itu kebudayaan? Kebudayaan ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan dan berfikir, serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat atau tamadun. Ya, Kita nak lihat apakah perkaitannya dengan uh, pembentukan tamadun Malaysia nanti. Dan budaya ini boleh dilihat dari tiga aspek. Budaya yang berbentuk fizikal, budaya yang berbentuk spiritual dan budaya yang berbentuk intelektual ni tiga bentuk budaya yang kita perlu fahami Apakah budaya yang berbentuk fizikal? Agak-agaknya apa? Fizikal selalunya sesuatu yang kita boleh nampak berbeza yang spiritual Spiritual sesuatu yang berada di dalam diri Individu. Kalau intellectual, dia lebih kepada Fikiran. Okay, jadi, saya tunjukkan di sini Ini adalah budaya dalam bentuk fizikal Apa di situ? Kraf tangan, seni kraf tangan Tarian, itu adalah budaya yang berbentuk fizikal Songkit, ya. seni tekstil Seni ukir, arkitektur Itu adalah semua budaya yang berbentuk fizikal kalau berbentuk fizikal uh, spiritualnya pula ialah inilah bentuknya ya berbentuk uh, dalam bentuk sembahyang solat a uh, pengerjaan haji di Mekah baca al-Quran puasa dan sebagainya itu adalah budaya dalam bentuk spiritual dalam masyarakat Melayu. Tapi dalam budaya dalam bentuk intelektual ia tidak hanya bertumpu kepada masyarakat Melayu sahaja ya. Yes sebenarnya adalah satu gabungan, satu pekelompokan pemikiran yang terbentuk daripada interaksi antara Melayu, Cina, India, Islam, Barat dan sebagainya. Ini yang menariknya, budaya dari aspek intelektual tidak fokus kepada satu form atau satu pengkhususan kepada bangsa. Ia merangkumi hampir semua keseluruhan pemikiran, yang boleh dikumpulkan menjadi satu bentuk um, satu bentuk pemikiran yang bertaraf tinggi yang dimiliki oleh uh, masyarakat. Dan uh, apa kaitan budaya dengan uh, tamadun ini adalah melalui sosialisasi. Jadi, apakah itu sosialisasi? Sosialisasi ialah proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap dan nilai yang dapat diterima dalam masyarakat. Itulah proses sosialisasi dan caranya adalah dengan cara mempelajari perkara-perkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana ini dijalankan? Ia adalah melalui pembudayaan, melalui proses penerapan unsur-unsur budaya yang baik dan bila kita lihat dalam konteks masyarakat Malaysia, inilah agen sosialisasi atau pembudayaan yang berlaku. Pada semua peringkat, ya, peringkat uh, bangsa, dan juga peringkat negara, ia bermula daripada institusi keluarga, kemudian berpindah ke institusi pendidikan kemudian barulah komuniti atau masyarakat yang menjadi ejen sosialisasi atau perubahan kebudayaan seseorang individu sebab itu bila kita lihat apabila keluarga itu mementingkan sesuatu nilai yang tertentu maka anak-anaknya akan menurut atau membudayakan apakah nilai yang dipegang dalam keluarga tersebut. Begitu juga institusi pendidikan, kita ada pelbagai aliran pendidikan sekolah, ada kita ada sekolah kebangsaan, kita ada sekolah jenis kebangsaan China, kita ada sekolah jenis kebangsaan India dan juga kita ada sekolah agama. Jadi. Uh, hasil yang dikeluarkan daripada institusi-institusi pendidikan yang berbeza tentulah produknya juga berbeza dan ini yang dikatakan merupakan agen apa tu ejen sosialisasi yang uh, memainkan peranan yang sangat penting ke arah pembentukan kebudayaan kebangsaan dan pada umumnya bagi masyarakat Melayu uh, pembudayaan masyarakat Melayu berlaku melalui cara pembesaran dalam keluarga dan juga pendidikan yang diberikan Inilah dua uh, cara pembudayaan masyarakat Melayu. Bila kita bercakap kepada dalam aspek uh, sosialisasi, sosialisasi tadi, asas utama kepada pembudayaan uh, masyarakat Melayu atau pentamada Melayu ini adalah unsur uh, Islam. Islam Saya kata tadi, ya, identiti uh, bangsa Melayu itu sendiri tidak dapat memisahkannya dengan Islam. Dan kita lihat dalam budaya orang Melayu, memang banyak Memang banyak dan Kadang-kadang kita, kita suka nak Membezakan yang mana Islam Yang mana Melayu Contohnya di sini saya berikan tiga aspek Kalau Islam kita boleh lihat Dalam pembudayaan masyarakat Melayu Dari aspek apabila Mereka menyambut kelahiran Bayi Kalau bayi lelaki diazankan Dan bayi perempuan Di'iqamahkan Azan tahu kan bagaimana Azan setiap kali kita solat ...adalah panggilan kepada solat tersebut. Okay, itu maksud azan. Kalau iqamah itu adalah ringkasan seruan untuk panggilan semayang yang kita mulakan sebelum melaksanakan solat. Ini adalah budaya Islam yang ada dalam masyarakat Melayu. Kalau adat resam, adat resam Melayu sahaja yang tidak ada kaitan dengan agama... ...kita lihat dalam adat turun tanah ataupun mencecah tanah yang dilakukan ke atas bayi bayi yang berumur dalam 8 bulan begitu ya, bayi ini dibukakan kasut dan diletakkan kakinya untuk memijak tanah, dipercayai bahawa apabila tradisi ataupun adat ini jalankan bayi ini akan cepat berjalan pernah tengok tak lagi adat ini, itulah maknanya adat Melayu itu makin Makin terhakis, kita dah tak amalkan. Itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Islam. Sebab itu saya katakan, apa yang ada dengan kaitan dengan Islam, itulah yang menjadi menjadi teras kebudayaan Melayu itu. Dia berterusan sampai bila-bila. Tetapi yang menjadi adat resam yang tidak ada kaitan dengan Islam, ia akan makin lama makin luntur dan tidak lagi menjadi sebahagian daripada ketamadunan Melayu. Nampak tak? beza ya, adat dengan agama tadi, peranannya sangat berbeza yang ketiga kita lihat ada juga gabungan antara Islam dan adat contohnya uh, membelah mulut, ni bukan belah mulut dengan pisau eh? uh, tak, membelah mulut ni istilah untuk tahnik eh? kataan tahnik, eh, bila bayi dilahirkan, uh, kita nak uh, uh, benda yang mula-mula masuk dalam mulut bayi itu adalah kurma Ya, uh, maknanya manisan daripada buah-buahan ya. mungkin boleh ambil apa saja tapi disebabkan ya, sunnah Nabi itu uh, Nabi pernah melakukannya dengan kurma maka kita pun buat dengan kurma Ya, kita ambil uh, dan kita letakkan di lelangit bayi tersebut itu gabungan antara Islam dan adat mencukur rambut dan berkhatan berkhatan itu sendiri hukumnya adalah Islam tetapi cara berkhatan itu dah dimasuki dengan adat Melayu apa adat Melayu? didukungnya dalam Islam tak ada nak dukung atas ni. lepas Waktu disembuhkan air itu semua adalah adat tapi kewajipan berkhatan itu sebenarnya diambil daripada Islam itu adalah katakan gabungan Islam dan adat itu berlaku okay, kita lihat pengaruh tamadun Melayu dalam ekonomi dan pendidikan Sangat jelas uh, ekonomi dan pendidikan yang kita warisi sekarang ini sebenarnya adalah uh, sumbangan yang diberikan dalam perkembangan tamadun Melayu. Uh, kita lihat di segi perdagangan juga peralihan daripada uh, tamadun yang bersifat agraria kepada perdagangan juga adalah sumbangan daripada tamadun Melayu dengan ter ter ter terbentuknya pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Melaka Ya, pelabuhan uh, Johor Johor-Riau Ini adalah uh, satu bentuk uh, Pengaruh Tamadun Melayu Dalam ekonomi Begitu juga dalam pendidikan Setiap uh, Kerajaan itu telah berubah dia Bukan sahaja sebagai pusat pemerintahan Tetapi juga menjadi pusat Pendidikan dan uh, Pentarbihan Kepada masyarakat ya, berubah, Berbeza daripada zaman Hindu di mana pendidikan itu bersifat eksklusif hanya di istana tapi setelah Islam datang merubah masyarakat Melayu untuk sama-sama ya, merakyatkan ilmu itu dan berpindah kepada madrasah, sekolah dan sebagainya. Itu adalah sumbangan uh, tamadun Melayu terhadap pendidikan dan hasilnya kita boleh lihat banyak ya, karya-karya manuskrip-manuskrip yang boleh dilihat sampai kini yang memberikan pemikiran-pemikiran uh, baru tentang ilmu. Contohnya ilmu tentang kesihatan, ilmu tentang uh, kesenian, ilmu tentang sains dan sebagainya. Kalau dulu kesihatan itu dianggap sebagai uh, satu yang uh, sakit itu hanyalah sakit uh, pada bahagian anggota tersebut saja tetapi melalui uh, pendidikan dari aspek perubatan ini merubah pemikiran kita bahawa sebenarnya kesihatan itu perlu diukur pada keseluruhan tubuh badan ada tak orang sakit uh, orang sakit jiwa yang sihat badannya ada adakah dia dikatakan sihat oh, tak sihat sebab jiwanya sakit okay, nampak tak, tak ada pemisah kita kesihatan itu dilihat secara keseluruhan, itulah yang disumbangkan dalam uh, tamadun uh, dari aspek pendidikan ataupun ilmu Sekiranya bahasa, kesenian dan sastra pula, eh, kita lihat bahasa Melayu uh, telah, telah diangkat sebagai bahasa lingua franca dan menjadi bahasa ilmu. Kita dah bincangkan bagaimana peranan bahasa sebagai wahana kepada ataupun pipe yang kita katakan pipe yang mengalirkan ilmu itu hanya akan berjaya sekiranya bahasa bangsa masyarakat tersebut diangkat sebagai bahasa ilmu. Dan ini terbukti berjaya dijalankan di mana? Di Jepun ya. Eh. Dan uh, dan saya rasa perkara ini jugalah yang cuba diusahakan oleh kerajaan kita hingga sekarang. Kita. Okay. Yang kedua sistem tulisan uh, disumbangkan oleh uh, tamadun Melayu ialah tulisan Jawi yang sebenarnya berasal dari tulisan Arab dan ditambah beberapa uh, angsara ataupun huruf yang menjadikan uh, tulisan Jawi ini sebagai tulisan yang uh, merakamkan segala dokumen-dokumen uh, penting daripada kerajaan Melayu lama sehinggalah kita dapat kita dapat teruskan sampailah saat ini ya. So, Yakik tulisan ini adalah satu daripada unsur terpenting untuk menandakan bahawa sebuah masyarakat itu telah mencapai satu tahap ketamadunan yang tinggi. Yang ketiga prosa dan puisi mempunyai pengaruh Islam yang kuat kita lihat dalam prosa dan puisi Prosa dan puisi dan saya telah bersama dengan kawan-kawan kita di kelas semalam setelah memberi satu task kepada mereka untuk mengeluarkan pepatah Melayu dan sangat menarik banyak pepatah-pepatah yang telah dikeluarkan dan ini membuktikan bahawa mereka sebenarnya masih masih Melayu eh masih Melayu Jati masih boleh mengungkapkan pepatah-pepatahnya tanya ya Okey, ini adalah satu tinggalan dari segi kesusasteraan, iaitu hikayat Hang Tua, dan boleh dilihat di pusat manuskrip negara. Sangat cantik tulisannya adalah tulisan bahasa Melayu tulisan Jawi. Dan sebenarnya ikon Hang Tua ini telah dijadikan sebagai satu ikon yang mencerminkan kepribadian ataupun jati diri orang Melayu. Jika ya, kalau kita lihat dalam hikayat Hang Tua itu, kita melihat Uh, watak dan peribadi Melayu adalah seorang yang tahu diri, hidup sederhana dan menyerah seluruh hidupnya untuk berkhidmat nah, Itu adalah adalah identiti masyarakat Melayu Betul tak? Adakah ia betul sampai sekarang? Tidak? Tidak? tidak? Betul tidak? Kalau macam tu, macam mana kita nak menghuraikan kenapa di dalam perkhidmatan angkatan tentera dan polis, bangsa apakah yang paling ramai? Bangsa Melayu. Jadi, betul tak? Betul. Eh? Memang identiti ataupun jati diri Melayu itu hidupnya suka menyerahkan seluruh hidupnya untuk berkhidmat. Okay, yang kedua, untuk menjadi wira bukan hanya berjaya di tempat sendiri... ...malahan di dalam ruang antarabangsa. Hang Tuah ya, pernah dibawa ke Majapahit, Siam, Cina, Mekah dan Rom. Itu di dalam hikayat Hang Tuah. Ya. Dan fasa-fah yang ditekankan di dalam hikayat ini... ...menyatakan manusia tidak boleh hidup sendirian. Dia perlu berinteraksi dengan uh, bangsa ataupun tamadun lain. Dan sebagai sebuah negara kota, meng mengkhususkan kepada Melaka itu sendiri perlu mempunyai rakan dari negara lain untuk membantu membangunkan pemerintahannya. Ini adalah pengajaran-pengajaran yang dikutip daripada Hikayat Hang Tuah eh? untuk bagaimana menjayakan sebuah ketamadunan di alam Melayu. Okay, seterusnya kita lihat Tamadun Cina di Malaysia. Kita lihat apakah peranan Tamadun Cina ke arah pembinaan budaya kebangsaan Malaysia. Kita lihat sebenarnya hubungan uh, Tamadun China dengan Tamadun uh, Melayu telah pembunuh semasa Kerajaan Melayu Melaka di mana berlaku perhubungan perdagangan, berlakunya pertukaran uh, komuniti seperti tembikar dan Sutera dan uh, berlaku juga penghijrahan, eh, penghijrahan masyarakat China yang mengikut Laksmana Zenghi untuk menetap di Melaka iaitu di Bukit China dan sampai sekarang uh, Kesan sejarah ini masih boleh dilihat secara hidup, secara live, iaitu satu masyarakat yang dikenali sebagai masyarakat Baba dan Nyonya. Sangat unik yang tidak ada di di mana-mana. Mereka masih mengekalkan kebudayaan ataupun identiti sebagai Cina tetapi memakai budaya Melayu. Cara pakaian mereka, cara pemakanan mereka, cara bercakap mereka. Telah pun diasimilasikan kepada kebudayaan tempatan. Malangnya hubungan ini hubungan antara kerajaan Melaka ini terputus setelah berlakunya penjajahan, iaitu penjajahan dari Portugis kemudian berlangsung Belanda kemudian berterus kepada British. Tetapi semasa permintaan British kaum Cina telah berhijrah secara beramai-ramai masuk ke tanah Melayu dan setelah tanah Melayu merdeka. Pesahfahaman telah dicapai melalui kontrak sosial. Apa kontrak sosial itu bermaksud? Iaitu perlembagaan kita. Lah ya. Perlembagaan kita di mana kita menerima kaum Cina menjadi sebahagian daripada warga negara Malaysia. Dan bangsa Cina juga mengakui bahawa bahasa Melayu boleh dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan adat-adat Melayu. Dan juga agama Islam perlu dijadikan sebagai agama rasmi. Persetujuan Itu yang dikatakan kontrak sosial, eh? perjanjian secara persetujuan aa, di antara dua bangsa untuk mencapai persefahaman untuk menjadi satu warga negara yang satu. Dan hingga kini kita lihat masyarakat China telah menjadi kaum kedua terbesar di Malaysia dan kita tidak nafikan mereka telah menyumbang dalam aspek ekonomi, pentadbiran dan sosial sehingga menjadikan Malaysia maju dan makmur dan aa, sebagai sebuah negara yang bersifat demokrasi, ia telah memberi kebebasan kepada pelbagai kaum untuk terus turut ter serta dalam pembangunan negara. Jadi kita lihat aa, memang aa, peranan ataupun aa, aa, kepentingan aa, kaum Cina ini tidak diketepikan, malah kebudayaan mereka juga diterima sebagai sebahagian daripada kebudayaan kebangsaan. Contohnya apa? Angpau. Dulu kita orang Melayu tak tahu pun ada Angpao eh. Tapi sekarang ni setiap setiap hari raya habis angpau di bank sebab duit raya konsep duit raya tu sebenarnya bukan dalam masyarakat Melayu tidak pernah ada tetapi sebab kamu lah datang dengan budaya angpau ni ya memberi duit jadi pada setiap perayaan kita dah menjadi satu budaya Melayu juga untuk memberi duit kepada mereka yang datang eh uh, menziarahi uh, pada waktu-waktu perayaan. Begitu juga pemakanan, pemakanan bangsa Cina juga telah diterima sebagai sebahagian daripada budaya seluruh rakyat Malaysia iaitu makan apa? Makan pau. Pau eh? Pau, kita tak tahu orang Melayu, orang Cina, orang India tak tahu pun pau apa eh, tapi uh, kita menerima ini sebagai satu daripada uh, ciri pemakanan Masyarakat Malaysia. Begitu juga, ya, dari segi um, pemakaian, dari segi kebudayaan, tarian dan sebagainya uh, kepada setiap kali uh, kita menyambut Hari Kemerdekaan, tarian-tarian uh, bangsa Cina ini turut dipamerkan sebagai satu identiti negara Malaysia kepada pelancong-pelancong asing. Okay. Seterusnya peranan tamadun India pula dalam pembinaan budaya kebangsaan kita lihat. Um, juga berlaku semasa perdagangan antara kerajaan Melayu Melaka dengan India Di mana pertukaran barang perdagangan sebagai rempah dan kapas Dan hubungan India dengan masyarakat Melayu tidak hanya berjalan pada aspek perdagangan saja, Tetapi ada hubungan keagamaan iaitu kita menerima agama Hindu daripada Tamadun India Pada peringkat awalnya Kemudian kita juga ada teori yang mengatakan Islam itu datang melalui India juga iaitu melalui Gujarat. Jadi ada dua hubungan di situ ya. Sama juga pada masa pemerintahan atau penjajahan British, kaum India juga telah berhijrah dan ada juga yang dibawa masuk berkhidmat dalam ketenteraan dan juga dalam untuk mengerjakan estate estate dan mereka ini telah menjadi sebahagian juga rakyat Malaysia. Dan melalui perlembagaan, kita menerima kaum India sebagai rakyat Malaysia dan mereka menjadi kini menjadi kaum ketiga terbesar di Malaysia dan sehingga kini mereka juga turut menyumbang dalam ekonomi, pertanian dan sosial pembangunan Malaysia. Cuba kita lihat apakah pengaruh pengaruh aa, agama Hindu ya sangat jelas dalam adat istiadat perkahwinan ya? sekarang ni Melayu telah terkesan dengan ada ini saya tidak navikan satu hari nanti masyarakat Cina juga akan menerima ini sebagai sebahagian daripada adat istiadat perkahwinan ya di samping congsa mereka juga nanti akan pakai inai juga sebab ini inilah uniknya budaya ya dia tidak dia menyerap ya dia menyerap masuk secara tanpa kita sedari dan akhirnya kita sendiri mengakui itu adalah sebenarnya budaya kita okey dari segi kesenian kita lihat Uh, pengaruh, uh, pengaruh masyarakat uh, ataupun pengaruh budaya India ini juga jelas dalam wayang kulit dan juga ukiran-ukiran yang di, diukirkan pada um, alat kebesaran uh, Melayu juga iaitu kris ya. kita lihat arca-arca ya. yang dibentuk sebenarnya adalah satu bentuk kesenian yang didatangkan daripada tamadun India begitu juga konsep Dewa Raja pada mulanya raja dianggap sebagai bayangan tuhan di bumi dan apabila kedatangan Islam masyarakat Melayu memeluk agama Islam raja itu telah bertukar daripada konsep bayangan tuhan di bumi kepada konsep sultan sebab tu kita tidak kita tidak meletakkan panggilan raja lagi kecuali raja Perlis eh masih lagi sebagai raja yang lain dah pun menjadi sultan sebab konsep itu juga telah bertukar ya daripada Bayangan Tuhan di bumi menjadi sebagai satu amanah ataupun sebagai Khalifah di bumi. Begitu juga dari aspek kesusasteraan kita lihat hikayat-hikayat yang ada sangat kuat daripada pengaruh Hindu ataupun pengaruh Tamadun India dalam kesusahan Melayu. Ada kita ada hikayat Sri Rama, hikayat Sang Boma, hikayat Pendawa Lima dan juga Jaya. Dari hikayat-hikayat ini. Sangat tebal ya, pengaruh daripada uh, tamadun India. Dan ini hikayat inilah juga yang menjadi sebahagian daripada uh, kebudayaan kebangsaan kita ya, dalam bentuk kesenian tadi. Dan akhirnya ya, peranan tamadun Islam pula dalam tamadun Melayu. Ya, kita lihat Islam merupakan elemen penting dalam tamadun Melayu. Sebabnya ada banyak sebab tadi di segi faktor sejarah, faktor geografi dan juga faktor budaya. Islam dan adat Melayu menjadi salah satu suktur terpenting kemelayuan dalam Tamadu Malaysia. Jadi kita tidak boleh pisahkan Islam dengan Melayu itu dan inilah yang menjadi unsur terpenting dalam pembentukan Tamadu Malaysia juga. Islam dan adat Melayu merupakan suatu yang saling melengkapi dan Islam telah menjadi teras bagi identiti Melayu. Ini dah dijelaskan dalam perlembagaan dan dalam perlembagaan juga orang Melayu telah didefinisikan sebagai orang yang berbahasa Melayu, mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Eh tapi sekarang ni saya rasa ciri yang berbahasa Melayu pun dah tidak lagi menjadi ciri orang Melayu sebab orang Melayu dah tak cakap Melayu sekarang eh. Ada istiadat juga, ramai orang Melayu dah tak mengamalkan adat istiadat Melayu. Ya, bercakap pun bukan lagi bercakap secara pantun, bergurindam dan sebagainya. Ada lagi tak yang bercakap hamba, tuan hamba? Tak ada dah ya? Okey, tetapi ciri yang masih kekat ialah agama Islam dan kita harus peganglah ciri ini sebagai satu ciri untuk ...menentukan jati diri kita sebagai orang Melayu. Dan Islam ini pengaruhnya di segi jati diri bukan saja kepada masyarakat... ...tetapi juga dari aspek politik. Di mana untuk pelantikan bagi setiap Sultan... ...dan Sultan itu dimestikan beragama Islam. Sebab Sultan itu menjadi ketua agama Islam bagi negeri tersebut. Malah yang di-Pertuan Agong menjadi ketua... Agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak bersultan seperti Pulau Pinang, Melaka, lagi wilayah persekutuan, Labuan. Ha, jadi, uh, jadi nampak di situ ya uh, peranan pengaruh tamadun Islam itu bukan sahaja di aspek agama tetapi juga menyerap ke dalam aspek politik. Dengan sebab itulah kita. Uh, tidak hairan kenapa penerapan nilai-nilai Islam telah dijalankan dalam dasar-dasar pembangunan Malaysia. Bukan sahaja dasar kebudayaan tetapi juga dasar ekonomi dan juga dasar undang-undangnya. Okay. Penerapan nilai-nilai Islam telah menjadi akar umbi kawalan terhadap semua dasar dan polisi yang dijalankan oleh kerajaan dan ini telah menonjolkan peranan tambahan Islam dalam pembentukan negara Malaysia. Nilai-nilai ya, Islam yang yang yang bersifat universal ini, yang menariknya telah diterima oleh semua bangsa majmuk yang tinggal di negara ini. Sebab-sebab ya, universal itulah nilai-nilai ya, itu diterima seperti kita menjalankan dasar bersih, cekap, amanah. Nilai itu nilai yang diambil daripada Islam dan nilai ini diterima oleh masyarakat-masyarakat lain sebabnya. Sebab dia bersifat universal. Okay? Dan nilai-nilai Islam yang berasaskan Tauhid itu, terutamanya dalam Tauhid itu, termaktub bahawa tiada paksaan dalam beragama dan dia mencakupi sifatnya yang sumur itu, mencakupi semua aspek kehidupan, telah berupaya menjulang kegelangan tamadun uh, pada satu negara, satu bangsa dalam sejarah. Ya. Dia telah membuktikan, telah uh, berjaya, jadi kenapa kita tidak dapat mengulang balik ya, menjadikan Islam sebagai asas kepada pembentukan Tamadun Malaysia? Sebab nilai yang ada dalam Islam itu telah berjaya dari aspek sejarah, maka kita boleh ambil untuk sebagai panduan dan boleh dijalankan di Malaysia. Sebab situasi dulu pun bersama semasa ke kegemilangan Tamadun Islam di Andalusia, ya, masyarakat majmuk yang ada di Eropah ia telah berjaya dibawa untuk mencapai satu tahap ke tamadun yang tinggi maka kita yang mempunyai bentuk dan corak yang sama boleh mengaplikasikan dasar ini dalam pemerintahan sekarang